Pira Mangsurip Mangsurip kia simpan 6 enam lagi 6 enam lagi oh, enam lagi ini mau diangkat kembali nah sekarang giliran 6 buah bubu naga lagi yang mau diangkat ke atas perahu soalnya Mangsurip sendiri pasang perangkapnya 12 bubu naga pasang perangkapnya sebanyak 12 bubu naga subscribe di channel Fajar Duber Oh. mana kepiting mang surip? Kepiting? Gede beli mang Sedang, tidak besar. Nah buku selanjutnya ah dapat lagi bos buku selanjutnya loh. dapat kepiting lagi wajar ya kepiting wajar. Lumayan wajar. Kepiting lemur lemur kepiting e, wuek beda kepiting. Yang kotori kepiting wadeng untuk siapa? Masih Kacik ini juga masih mati Jawa, Jawa orang payu Orang payu di indok Jawa Payu, kacik ini Kacik kare Kacik kare itu masih mati Dapat kepiting lagi tunggu dulu. Oke, okay, nek. Yeah. Oh, Dapat yeah. piting lagi, Bos. Piting yang ngumpet, Bos, di pojok. Ngeror yang itu capit dan di pernah olipirang-pirang pada tubel jadi supit ya hmm. itu ini mebeli pandang ngak kecap pimpiting apa sih orang sembilang iya. Sembilangan lumayan aku hari, hari. kuning 199 pernah isin sampai suntik wah oh, iya suara tuman war kitik apa sih Waratuman tuh Di lokasi bubu naga yang kedua hasilnya enggak begitu banyak enggak seperti lokasi pertama di lokasi pertama begitu angkat langsung dapat kepiting di lokasi sini kepitingnya hanya tadi tuh hanya dapat satu sama udang kemungkinan lokasi ini enggak Gak bagus, hasilnya pun rada. Oh, jadi saya bilang, bilang berlatihannya suci. Biasanya ini lokasi ini kakek buku Gak enggak Nggak nasi, ah, nasi. Selesai untuk grup kenapa empat. dapat peting betina bos yang lagi bertelur tapi itu agak apa Lokasi kedua bos, lokasi kedua hasilnya eh, sedikit bosku, enggak seperti di lokasi yang pertama maksudnya bahwa bubu naga 12, jadi dipasang jadi dua lokasi pertama mengaku mengangkat bubu naga yang pertama, di lokasi pertama hasilnya lumayan tapi di lokasi yang kedua Uh, hasilnya kurang kurang lah ya kemungkinan faktor uh, keadaannya kene bos kemungkinan naka satuan lah kepitingnya nah, dan cara mang surip ke, arep pindah ning lokasi yang agak iya uh, yang, yang agak jauh di lokasi nah. pertama masih tetap sih lokasi di tepi cuman mau digeser ke lokasi yang pertama biar hasil besok besoknya hasilnya lumayan pokoknya nanti kita lihat hasilnya seperti apa aja bos ya nah itu bang suripnya lagi mau memasang perangkap bubu naga lagi bos ini kan bubunaganya naganya 6 buah tadi 6 buah sudah diangkat dan dipasang lagi. Nah ini giliran bumbu naga yang lokasi kedua enam buah lagi dan mau dipasang lagi. cuman mau dipasangnya eh, geser posisinya, nggak di enggak di lokasi tadi, mau digeser ke lokasi yang agak eh, ke sana lah yang banyak hasilnya. Kita mau pulang bosku Mau pulang Tulipnya oh, lagi Milih hasil bos Tadi memilih ikan Udang Eh bosku Jadi kita sampai di sini bosku Pokoknya Yang belum tahan di kasih bosku